12 peluang usaha di desa yang terbukti, paling menguntungkan dan menjanjikan. Di daerah kampung jarang sekali ada yang membuka usaha. Ini disebabkan banyak orang yang berpikir, kalau membuka bisnis di daerah kecil, akan susah untuk laku. Padahal sebenarnya ada beberapa usaha paling laris di kampung, yang bisa diterapkan loh. Desa sebagai tempat yang jauh dari hiruk pikuk gedung dan perkantoran, dapat memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik orang berkunjung. Salah satu keunggulan mutlak dari desa adalah kualitas udara yang jauh lebih baik dari daerah perkotaan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai potensi usaha yang menguntungkan di desa. Anda juga akan dapat mengetahui peluang usaha lain di desa. Asal kita bisa melihat peluang, pasti bisa dijalankan kok. Segala bisnis yang didirikan gak melulu laku terus, pasti ada pasang surutnya. Nah, contohnya beberapa usaha ini bisa diterapkan, untuk kalian yang ingin membuka usaha di kampung. 1. Usaha waralaba yang pasti sedikit saingan. Usaha waralaba yang pasti digemari warga kampung, membuka usaha waralaba di kampung memang jarang terpikirkan oleh orang banyak. Hal itu dikarenakan biaya produknya yang tergolong mahal. Belum lagi tempatnya juga harus menyewa, jika tak mempunyai tabungan lebih. Tapi sebenarnya jika ingin meneliti lebih dalam, pasti ada bisnis laba yang biaya pengeluarannya terjangkau. Jadi jangan takut jika ingin membuka usaha franchise ini. Dijamin bisnis ini akan melejit, karena banyak warga kampung, tertarik dengan barang yang tak pernah dijual di daerahnya. 2. Bisnis servis barang elektronik, yang pasti dicari warga kampung. Usaha servis barang elektronik barang rusak, kerap terjadi di semua rumah, khususnya benda elektronik. Bagi orang-orang di kampung, jika ada barang elektronik rusak pasti lebih memilih untuk memperbaikinya daripada membeli baru. Nah, hal ini bisa dijadikan untuk yang ingin membuka usaha di wilayah perkampungan. Dengan membuka bisnis servis barang elektronik, bisa dipastikan kalau usahamu ini akan sukses dan bertahan lama. 3. Usaha penjualan pulsa dan kartu perdana Usaha jual pulsa dan kartu perdana, pada saat ini setiap orang pasti memiliki ponsel dari anak-anak hingga yang dewasa dan dari itu masyarakat pasti membutuhkan pulsa untuk berkomunikasi dengan lancar bisa dibilang pulsa merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk dimiliki jadi jangan pikir panjang lagi untuk membuka usaha penjualan pulsa 4 bisnis toko pakaian yang sudah pasti banyak peminatnya bisnis toko pakaian bagi orang zaman sekarang sudah merupakan kebutuhan yang sangat penting selain untuk dipakai di tubuh Baju juga berfungsi untuk menambah kesan keren untuk masing-masing orang khususnya bagi wanita. Tapi sayangnya, pakaian biasanya jual di mal-mal besar yang jauh dari tempat tinggal. Dari hal ini, bisa dimanfaatkan untuk kalian yang ingin membuka usaha di wilayah perkampungan. Dengan membuka usaha toko pakaian, kemungkinan besar orang-orang di kampung akan tertarik untuk belanja ke gerai kalian. Itu dikarenakan toko kalian yang dekat dengan mereka sehingga tak perlu jauh-jauh keluar dari kampung. 5. Usaha jahit baju, yang pasti berguna untuk semua orang. Kalau baju memang menjadi salah satu kebutuhan penting, bagi setiap orang. Dan karena semua orang memiliki selera fashion berbeda-beda, tak jarang jika mereka memilih untuk membeli kain, dan menjahitnya sendiri sesuai dengan keinginan. Maka dari itu, membuka usaha menjahit baju, di daerah perkampungan bisa memiliki peluang yang sangat besar. 6. Peternakan. Desa sangat dikenal dengan lingkungan yang masih asri. Anda bisa memanfaatkan keasrian tersebut untuk memulai bisnis ternak. Anda bisa memulai dari memelihara ayam, yang mana memiliki harga relatif murah, sebagai hewan ternak. Anda akan dapat menjual hasilnya berupa daging dan telur. Sisihkan uang untuk mengembangkan usaha Anda. Saat sudah memiliki banyak ayam, maka Anda bisa naik tingkat dengan memiliki kambing juga. Kemudian, anda akan memiliki sapi dan lain sebagainya. Setelah memiliki banyak hewan ternak, Anda bisa membuat bisnis pariwisata peternakan. Wisata seperti ini akan menarik perhatian para orang tua untuk mengetahui cara beternak dan memelihara hewan ternak. Di dalam tempat wisata ini, Anda bisa saja menjual susu, khusus untuk memberi makan anak sapi, yang mana mengharuskan pengunjung membayar untuk memiliki pengalaman tersebut. Anda juga dapat menjual berbagai macam cindera mata, seputar dunia peternakan. Selain itu, Anda juga bisa menjual berbagai macam olahan, dari hasil ternak, seperti susu sapi, susu kambing, es krim susu kambing, es krim susu sapi, roti, dan lain sebagainya. 7. Food truck. Salah satu bisnis yang dapat menghasilkan, pundi-pundi yang cukup banyak di desa adalah food truck. Anda akan dapat mengitari desa, dan berjualan makanan. Biasanya Anda juga perlu untuk menghiasi truk, dengan berbagai ornamen, yang dapat menarik perhatian pembeli. Bisnis yang satu ini memerlukan, budget awal yang lebih besar dibandingkan dengan bisnis yang pertama. Saat di desa ada suatu event, maka itu kesempatan Anda untuk berjualan, dengan menggunakan konsep food truck. Mengenai masalah makanan apa saja yang akan dijual, itu terserah Anda. Sebisa mungkin itu adalah ide yang original, dan juga inovatif sehingga masyarakat desa akan datang berbondong dan membeli makanan yang Anda jual. Saat Anda memutuskan akan berlibur, dalam waktu yang cukup lama, Anda dapat menyewakan truk Anda untuk orang lain. Alhasil, Anda tetap akan memiliki penghasilan, meskipun sedang tidak bekerja. Anda juga bisa saja mendapatkan tawaran untuk membuat catering pada saat berjualan di food truck, sehingga hal ini akan dapat menguntungkan sekali bagi Anda. 8. Kedai Kopi anda juga dapat membuka kedai kopi di desa. Tentu saja, Anda harus menyesuaikan harga menu sesuai dengan pendapatan masyarakat di sekitar Anda. Kedai kopi yang memang dibangun di desa dapat menarik perhatian orang-orang perkotaan untuk datang berkunjung ke kedai Anda. Caranya adalah dengan membuat desain interior yang unik dan dapat memancing perhatian para Instagramer untuk datang. Saat para artis Instagram sudah banyak yang datang, maka bisa dipastikan bahwa bisnis kedai kopi Anda akan dapat berkembang. Anda perlu untuk menyisihkan keuntungan, untuk melakukan pengembangan usaha kedai kopi Anda. Pengembangan yang dimaksudkan lebih kepada menu, interior desain, dan juga iklan. Anda harus selalu berinovasi, dalam membuat menu baru, sehingga akan terus menarik perhatian pengunjung, untuk mencoba berbagai menu baru yang Anda buat. Sedangkan penggantian, atau penambahan interior desain unik, juga dapat menarik perhatian pengunjung, terutama anak muda. Anda juga bisa saja menggunakan pemandangan asri sekitar kedai sebagai keunggulan dari kedai kopi Anda. 9. Agrowisata Salah satu ide bisnis lain yang dapat dilakukan di desa adalah agrowisata. Biasanya desa memiliki suhu udara yang masih cenderung dingin dan sejuk. Alam di desa juga masih lebih baik daripada daerah perkotaan sehingga cocok dijadikan agrowisata. Anda bisa saja menanam berbagai macam bunga warna-warnai dengan berbagai varian jenis hal ini akan banyak mengundang masyarakat desa maupun perkotaan untuk datang berfoto namun anda perlu memberi pagar dan peringatan akan dilarang memetik dan menginjak bunga bantu kami dengan cara like dan subscribe channel pejuang receh dan bantu bagikan ke teman teman yang lainnya selain itu anda juga bisa saja memberikan variasi dalam agrowisata anda seperti teh apel maupun tumbuhan berbuah lain yang aman dikonsumsi. Ini akan sangat menarik perhatian pengunjung untuk berdatangan. Anda juga dapat membuat suatu patung maskot yang unik untuk tempat agrowisata Anda. 10. Hair Salon Salah satu peluang bisnis di desa adalah membuka hair salon. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah dari penduduk yang wanita dan pria. Saat ada banyak penduduk wanita, maka Anda akan memiliki banyak kesempatan dalam berbisnis di dunia salon. Salon Anda sudah pasti akan menyediakan jasa pewarnaan rambut, maniker dan pedicure, pemotongan rambut, perawatan rambut, dan lain sebagainya. Memang keuntungan yang akan didapatkan tidak akan sebesar di perkotaan, tetapi Anda tetap bisa sukses melalui jalur ini. 11. Jual snack dan keripik kiloan. Anda pasti menyadari bahwa saat ada penjual makanan yang dapat memasak dengan sangat enak, maka akan laris diburu pembeli. Hal ini juga berlaku di desa. Anda bisa saja membuat suatu bisnis yang menjual snack maupun keripik kiloan. Saat ada hajatan maupun suatu event, sudah pasti Anda akan kebanjiran orderan. Hal yang perlu dilakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengan tetangga sekitar karena orang desa sangat bersifat gotong royong. Setelah itu, Anda perlu membuat snack yang inovatif dan enak rasanya seperti gurih yang bercampur, dengan sedikit manis. Anda juga perlu bereksperimen dengan berbagai macam rasa lainnya, dengan memberikan sedikit sampel kepada pembeli Anda. 12. Toko Aksesoris Wanita dan Boneka Anda memiliki hobi untuk membuat craft, aksesoris, maupun boneka. Anda perlu untuk memanfaatkan hobi tersebut untuk berbisnis. Tidak harus dimulai dalam skala yang besar. Anda bisa saja membuatnya dalam jumlah yang kecil. Lama-kelamaan nama Anda akan tersebar di desa, dan banyak mengundang wanita muda, maupun berusia untuk datang membeli barang jualan Anda. Salah satu bisnis yang memang laris di desa, adalah toko aksesoris. Anda juga bisa saja membuka toko secara online, sehingga pembeli yang memesan tidak hanya berasal dari desa Anda. Itulah usaha paling laris di kampung, yang bisa diterapkan di daerah kalian. Tapi alangkah lebih baik jika melihat peluang usahanya terlebih dahulu. Contohnya saja apakah bisnis yang akan dibuka, akan sesuai dengan kebutuhan penduduk atau tidak. Selain itu juga, perlu dipikirkan untuk masalah harga produk barang, atau jasa yang akan ditawarkan apakah, cocok untuk warga di kampung kalian. Memulai suatu usaha tidak harus, selalu dilakukan di kota. Anda bisa memulainya di dimanapun, Anda berada saat ini. Bahkan, bagi Anda yang tinggal di desa sekalipun juga, memiliki kesempatan untuk dapat sukses dengan berbisnis. Ada banyak sekali usaha yang menguntungkan di desa, dan pebisnis desa yang sukses. Beberapa contoh dari usaha yang menguntungkan di desa adalah food truck dan kafe kopi. Itu hanya segelintir ide yang bisa diterapkan untuk berbisnis di desa dan ada banyak lagi peluang usaha lain yang dapat dicontoh untuk memulai berbisnis di desa. Setelah mengetahui semua jenis usaha yang menguntungkan di desa, Anda pasti sudah yakin bahwa seseorang dari desa juga bisa sukses bukan? Hal yang paling penting dari berbisnis adalah komitmen untuk terus gigih dalam berbisnis dan konsisten.